jam tujuh sembilan posisinya begini guys sepi sunyi ini bocil ini nggak terus ya eh. nggak mau pindah pindah go uh, sepi guys tidak ada orang tetap kendaraan dari kota yang arah ke Kabupaten Kerom Koya hitam itu lorong yang kemarin aku, nggak boleh, si bocil tidak pakai sandal malam-malam. kendaraan cuma satu dua tuh gitu, kalau malam tapi kalau siang ramai guys anak-anak masih main di sana itu sama Mama siapa Iyo, itu dorong ke sini. Ini kondisinya gelap, guys. Tadi hai, hai, hai, Kepindah pindah dulu kan Avisi si bocil curhat tidak tahu itu Dicurhat curhat apakah sini bicara di sini bicara di sini ada di lampu lampu jalan lalu pada merdeka di belakang belakang okay Oke Guys terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa jangan lupa like comment dan subscribe